Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Kali ini kita akan membahas Yang bertalian dengan Mistik Islam Mistik adalah Sesuatu yang Tersembunyi, yang tidak kelihatan Atau sesuatu yang Terselubung Bisa dikatakan sesuatu yang goib Dalam Konten saya yang lalu Yang beberapa waktu lalu Saya pernah bahas Bertalian dengan pengetahuan filsafat, sains, dan mistik. Nah, di konten yang ini nih, di pojok nih, ada nih. Nah, di situ saya menjelaskan bahwa pengetahuan mistik itu adalah seluruh informasi yang masuk ke otak kita, yang tidak rasional, yang tidak masuk akal, apalagi secara ilmiah, tidak ilmiah. Nah, di sini kita saat ini akan berbicara tentang mistik dalam Islam. Saudara sekalian, dalam setiap agama itu memiliki ajaran mistiknya, memiliki faham-faham yang eh, tersembunyi yang sulit orang untuk mengetahuinya. Di setiap agama dan kepercayaan memiliki itu. Nah, orang-orang orientalis khusus untuk mistik dalam Islam, mereka menyebutnya dengan istilah sufisme, atau kita mungkin orang Islam menyebutnya dengan istilah... Tasawuf. Nah, orang-orang orientalis menyebut sufisme khusus untuk mistisisme atau mistik yang ada di dalam Islam. Sementara di agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan lain, mereka tidak menyebutnya sufisme. Orangnya yang menganut tasawuf itu atau sufisme itu disebut dengan kata sufi. Itu untuk orangnya. Nah, saudara sekalian, dari manakah kira-kira asal kata Sufi atau Sufisme atau Tasawuf Kata Tasawuf atau Sufisme Kemungkinan pertama diambil dari istilah Ahlus Sufah Apa itu Ahlus Sufah? Ahlus Sufah adalah sahabat Rasulullah Satu kelompok sahabat Rasulullah Yang ikut hijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah Karena harta mereka ditinggalkan di Mekah Ketika hidup di Madinah, mereka hidupnya miskin. Tidurnya di Masjid Rasulullah, mereka tidak memiliki rumah. Mereka tidurnya hanya beralaskan batu. Kemudian, yang menjadi bantalnya itu adalah pelana kuda atau sufah. Nah, di sini diambil ahli sufah itu mungkin dari sini. Dari kata pelana, mereka pokoknya hidupnya miskin. Tetapi memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemungkinan pertama, kata sufi atau tasawuf itu diambil dari kata 'ahlu sufah'. Ini kelompok sahabat rasul yang hidupnya sangat sederhana, miskin, tetapi memiliki akhlak yang sangat mulia. Itulah cita-cita para sufi memiliki akhlak yang mulia yang dekat dengan. Tuhan, meskipun harus hidup sangat miskin, kemudian yang kedua, kata tasawuf atau sufi kemungkinan juga diambil dari kata saf atau soft. Gitu ya. Nah, ini kata soft ini atau saf ini adalah kalau dalam sholat kita sering mengenal adalah jajaran yang paling depan, jajaran yang paling depan. Makanya kalau imam suka berkata sawusufufakum fa'inda sufu Jadi apa luruskan jajarannya. Paling utama jajaran adalah jajaran yang paling depan. Nah, Saudara sekalian, dimungkinkan juga bahwa tasawuf diambilkan dari kata saf ini karena orang-orang sufi memiliki keinginan atau cita-cita bahwasanya dalam hal urusan keimanan, dalam hal urusan kebaikan mereka ingin selalu yang terdepan. Yang paling utama, seperti itu, saudara sekalian. Yang ketiga, kata tasawuf atau sufi kemungkinan diambil dari kata sufi itu sendiri, yang memiliki arti adalah suci. Orang-orang tasawuf memiliki cita-cita, obsesi, keinginan, berharap-harapan untuk menjadi orang yang suci. Bisa saja diambil dari kata sufi itu sendiri. Kemudian, yang keempat, saudara sekalian, kata sufi atau tasawuf kemungkinan diambil dari kata sopos ini bahasa Yunani seperti kita ketahui bahwasanya peradaban Yunani itu datang lebih awal sebelum Islam jadi banyak pengaruh-pengaruh kepada agama Islam nah dimungkinkan juga kata tasawuf atau sufi itu dipengaruhi oleh bahasa Yunani yaitu sopos yang memiliki arti hikmat karena orang-orang tasawuf atau sufi tentunya memiliki hikmah-hikmah di dalam uh, melaksanakan ajaran agama seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata tasawuf atau sufi dimungkinkan juga diambil dari kata suf. Nah ini pakai wow. Itu artinya adalah kain wall. Nah kain wall itu adalah kain yang sangat murah, kain yang sangat kasar. Nah orang-orang sufi dulu sering menggunakan kain wall sebagai pakaiannya. Itu sebagai lambang kesederhanaan dan lambang kemiskinan. Lawannya dari lambang kemewahan yaitu kain sutra yang halus-halus. Maka mereka menggunakan kain wol yang kasar ini. Pengertian nomor lima inilah yang banyak diterima oleh para ilmuwan. Sepertinya memang inilah kata sufi atau tasawuf itu kemungkinan diambil dari istilah yang kelima yaitu suf, yaitu kain wol tapi terlepas dari itu, semua juga memujinkan bahwasanya kata tasawuf diambil dari kata yang lima tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.